Baiklah para sahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Tentunya ada kabar bahagia buat kita semua para fans ya Akhirnya tentunya kita mendapatkan kabar terbaru dari idola kita nih Kita lihat persahabat keunggahan pertama ya Wow tentunya ini adalah sebuah unggah postingan dari akun Rizky Bilar Youtube Yang mana mengunggah dan tentunya menginfokan kepada kita semua para fans persahabat ya Bahwa tentunya bakal ada kejutan di channel YouTube-nya Rizky Bilar Pak oh, sahabat ya disini di sebuah kalimat tungguin ya bakal campur aduk nih apanya yang keaduk hayo wow tentunya ini vitamin baru buat kita semua para fans kayaknya besok nih di up-nya ya tentunya pantengin terus channel Abang Rizky Bilar bakal ada kejutan spesial bahagia buat kita semua para fans Postingan tersebutlah diri post kembali oleh akun instagram anti3012 yang mana di sini bukan sebuah kalimat caption dikatakan Gak sabar siap pantengin hayo mas mas mas gongli buruan kagak sabar bakalan mewek kagak nih hayo mimin riski youtube buruan gak sabar wow Banyak sekali yang gak sabar di persahabat ya untuk melihat tentunya video terbaru kejutan baru dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon nih dari para fans, yakni dari akun Instagram. "And yeah, Riza ya berkomentar, wah sepertinya ini malam ini deh syutingnya, dah gak sabar katanya." Ada juga komentar dari akun Instagram. Bunda Zahra Putri yang berkomentar kalau udah di up kita bayakin viewersnya ya wow kita tunjukkan kekompakan dan kebar barang kita bersahabat ya bahwa kita tentunya fans yang solid untuk mendukung idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Gilar. Dan untuk keunggahan berikutnya ini lebih vitamin banget nih buat kita semua para fans yang kita lihat ada sebuah unggahan IG-nya teh ya kita lihat nih, wow punya di sini sedang uh, memainkan kucing di persahabat ya. si Uto nih Dedek Lestino terlihat persahabat ya walaupun wajahnya nggak terlihat kita yakin banget nih persahabat ya bahwa Leslie Kejora sekarang ada di rumah Rizky Billar nih definisi nyaman tuh kita lihat persahabat ya Leslie Kejora kayaknya lagi di rumah Abang Rizky Billar persahabat ya tentunya vitamin apalagi yang akan diberikan tentu kita tunggu saja kabar dan info selanjutnya postingan tersebutlah post kembali oleh akun Leslar Indonesia 2020 di situ mengingat sebuah kalimat caption juga dikatakan vitamin masih tersimpan dedek lagi di rumah abang B itu para sobat ya. Tentunya Lesti sedang ada di rumah Rizky Bilar malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sidukan vitamin yang bahagia banget ibu ya kita semua para fans. Pantungin terus ini biar nggak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Mungkin ini informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar yang baru di terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.